Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan Kembali semua dalam Safriat Kita kembali lagi dengan Agent Ali Season 2 Episod 11 Di mana semuanya confuse Di sana, di sini, Rizwan kat sini Apa motif dia, betul ke dia baik Lepas tu infiltration arc yang incoming Tak tahu bila Setelah so, pun masa, jom kita teruskan Oh ada training dengan Sieta ni Apa tak nama Sietas Dua orang ni Bagus. Hah? Nampaknya kamu dah pulih dengan baik. Tunai. <laughs> Bunti. Biar mereka teruskan. Rizwan dah pulih sepenuhnya. Kau tengoklah macam mana. Memang tak lewo apa lah. Apa benda? Telak. Oh, laju. Oh, depan mata. Hmm? Terang lagi? Oh, dia punya laju dah sama macam ni lah. Jin. Kerana tak mengampahkan aku. Is it really? Ha. Kita semua akan pergi buru dia. Mungkin tidak. Selepas insiden overrought hari tu, kita patut perhatikan agent-agent -agen muda dengan lebih dekat. Betul juga. Tapi ni Rizwan kod, bukan calon-calon ejen. Betul? Dia seorang pun boleh kalahkan satu pasukan macam kita pernah hari tu. Eh Rizwan, betul-betul dah dengan no uno. Itulah pasal. Tak juga dia 50-50 aku rasa. Pendapat lakulah. Apa dia fikir pergi orang jahat? Jaga segi melawak orang. Huh? Jangan mencakap dia yang bukan-bukan. Ada back story. Tukarlah. Tak boleh Mana juga. Boleh oh, the trick. ambil lah. Tawani tablet boleh. Padah lambat tak, boleh, tak boleh. Oh, mahalakan cara. Dia oh ada komen. Apa kau buat kat kawasan kita orang ni? Tak boleh. Kalau nak, pergilah cari sendiri. Ye. Oh, berani betul. Uh. Oh, tak ini Rudilah. Apa benda tu? Ni? Eh. Sebab muka dia tak tak ada apa-apa perasaan sangat sama ke tak? Oh, ni yang pegang dia tadi, Jin lah eh. Kau memang ada potensi. Huh? Dia seorang je yang sanggup tolong. Mana ada orang lain yang kisah. Jin sanggup buat apa saja untuk jaga bandar ni. Ia ya ke? Sudah. Bergaduh. Eh. Tulah banyak benda yang tak clear oh, lagi kan? Oh, Tapi kalau tak ikut tak action tak Uno and the Gang ni nampak memang dia orang jet. Quattro akan boleh siapkan tidak lama lagi. Padahal nampak clear kan dia orang nak buat Iris lagi satu. And then dia orang nak masuk mata. Apa, aku. Academy. Nak jumpa kejap. Kalau boleh mungkin kita cuba berhadapan terus dengan ketua teras dan selesaikan apa, -apa. Kau nak aku berunding dengan mereka. Oh dia nak cara rundingnya lah, bukan cara macam ofensif. Zain pasti. Sebut nama dia. Oh, aku dah berkorban jauh lebih banyak dari mereka semua demi cyberaya. Tanpa yang aku dapat, dikhianat oleh rakan sendiri. Ah. Tapi tak boleh, mat matlamat kau tu macam sangat sekali bagi aku darat bahayalah. Rizwan betul lah dia memang nak menyelamatkan kedua-dua belah pihak. Tapi boleh ke dia? Ah itu soalan dia. Aduh. Rizwan, Apa lagi kau... pilihan lain. Siapa? Siapa tak puas hati lagi? Kamu rasa ejen Rizwan jahat? Hah? Saya ha ah, ah. ha Tahu. Macam mana? Begitulah perasaan Rudi Tak senang untuk dia terima Seorang yang dia sanjung selama ni Dah menjadi musuh huh? ah Sudah Deleting Iris program Siapa Iris lagi? padamkan. Profesor tu dengan ni lah Rizwan ah, Keluarga eh family oh Rizwan oh, Saya dah agak jadi sekarang kau faham macam mana rasanya kena bitray kan uno takkan maafkan kamu tapi rizwa ni dah improve <tuk> wah kau tengok tu rizwa dah power sekarang bai siapa yang buat dia power uno juga Oh, macam mana nak buat ni? Wow, kau tengok tu lah. Zaaab. Nice one. Oh weh, Mas. Profesor, sekarang. Apa tu? Virus. Oh, bomb. Alright, lari Asuriam. bersama Profesor. Jumpa saya di luar. Huh, kejap, kau nak pergi mana? Kejap. Selesaikan misi. Uh. Aduh, ada pula. Kat pintu depan. Kau dah jumpa Profesor. Dah jumpa Dr. Aaron. Mati lah dia. Aku akan pastikan kau menyesal. Tapi dia perlukan Pertama. juga Profesor ni. Kenapa tertugal lagi? Pergi dapatkan Rizwan. Aduh. Apa tak jangka laluan keluar. Kan tadi cakap orang lain. Uh, nyama, apolo, tolong jangan apa-apa ke keluargaku. Aku tak nak buat macam ni. Sebenarnya. Ni bukan, ni bukan, ni bukan Rizuan, Una. paksa aku. Ni bukan. Rizwan menyama. Lupa pula dia ada camouflage. Ya! Yeah. Let's go oh, Dia tanam dah semua eh? Waaah Wuuuh Bapak lah Dia seorang je buat weh Waaah Macam tu je weh Wuuuh direstari nak tambah macam ni je. Oh my god, kau tengok kat situ. Rizwan, kalau dah complete heal, salah juga dia orang yang pergi percaya sangat dengan Rizwan ni kan. Kalau dah complete heal, kau tengok dia buat semua, dia tanam bom bukan satu. Tahu apa? Banyak tanam keliling base tu. Lepas tu keluar menyamar keluar macam tu je. Semua ditipu. Tapi kita tak tahulah apa nasib eh kan. yang dalam tu siapa yang selamat, siapa yang mati. Mungkin tak ada siapa yang mati kan. Cuba nampak macam apa? Cerita ni susah sikit nak bunuh orang kan. Tapi tak tahulah. Kalau nak tahu kita kita tengoklah episod akan datang. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, suka reaction, suka dengan reaction aku, korang boleh like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.